Pamit, pergi terlihat hitam pekat gelap sekali. Detik-detik pun terasa Sudah terhenti Terlihat hitam peka Gelap sekali Datik, datik, datik, oh.